Mengerasani wangi mergo, ora tuh rumah aku, lalat aja di tahu tengah cini gi ulama wali, sange senemi gagangan nganti janggal. ono kak wali sing ma kome koyo aku, di tuto no wali sing sauri guru tuh mau tuh kecuali solat perut, Iku ma li sing setingkatku. butuh tiri mau tapi ni kok turah turu? riyo takok ono sesek kena apa kok turah, di boleh datang kok apa jenang turah turu? riyo, oh turu wai somat sih tapi nak kue poso tahat cu tuh ceningi ngomong lepat ini aduhin di deket, paling selamat lu waktu. <laughs> <laughs> akhirnya ngakuh nih, sepuluhnya alim kuwila itu jadi turun itu, bisa jadi wang turu orang arah zino orang arah maling orang arah dalasani waaah jadi ini kayak wali sing berangkat sang kok nabok tuh waaah wali sing keramatnya itu turu suju mereka turu itu nak tepak ini bisa jadi nabok? wali Kalau balikin balik, asolatu khairan allah, maudhuun faakhir awakilla. Jadi solat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya solat itu kebaikan. Maudhuun itu suatu sing asli. Walau solat itu mesti abiy. Sebab niku mendikarin Nabi Cek kue ngakeh-ngakeh no jumlah solat, cek jumlah no posisi. Dengan dalam konteks artinya solat berdua karuan, gitu. Kfai karuan, aturan deh karuan. Terus solat yang disebut an mutlak atau sunat mutlak. <tuh> An-nafluh mutlak atau sunat mutlak itu pantangannya hanya tiga, nggak boleh ada subuh atau batu asam sungai, sampai seringin apa melak. oleh pas waktu zawal jadi oh. antara nih mereka gini tenag duri dua menit. Esok ayo meh duri buat tenang sal. Ini jenis waktu apa? Zawal. Terus nomor tiga bato asar nganti nabo suruh penabo seringin. Uh, larangan tiga sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bernasar kalau ono wong mati. Berarti kita akan salat nopo. jenazah. saya. Utawa kue bersubto. Merebut masjid terus di wudhu. Ini kalo ngolah emak asing darah ini tetap sholat pahiat nok masjid. Ke sebabnya gitu kulit masjid. Jadi hanya ada pantangan niku mau. Ini keruana kenangi nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos amanti itu kefiah kardus traweh terus raksa tersinggung ini ilmu tentang riwayat-riwayat bukhari muslim nabiru nak widir itu sembilan rokaat lam yak min hunna fi akhiri illa wahidah di nabir nate sholat sembilan rokaat duduk sama sekali mau terakhir duduk pas ke sembilan terus salam dan riwayat, Nabi memotong sholat itu sholatul masna masnah berarti dua dua, dua, dua, dua, delapan, terus satu hitir sehingga ketika ada sholat traweh yang empat rokaat tambah tasah sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah, karena kalau empat rokaat tambah tasahut pertama kenapa kita katakan sah? karena Nabi malah binteruk selalu seru dong ini karena ini menjadi kontroversi Nah, dan tidak satupun ulama di dunia yang mengatakan tas awal itu wajib saya yakin tas awal wajib wajib melakukan sunnah artinya khasnya hukum sunnah itu dimana? kalau ditinggalkan tidak batal. berarti misalnya orang terawah 4 rokaat berturut-turut berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tas awal yang kita yakin itu hanya sunnah tapi cocok tidak ada masalah jadi kan? <San> nah, jadi masalah padahal tidak awal ibu. sunah so, kalau so, nah, dihormat awal sunah wajib sunah so, itu ditinggal batal tapi nak batal hukum buat orang Nah. Yang kontroversi yang kontroversi ini tentang kitab satu, karangan Imam Nawawi. Mek. We, itu, kalau terakhir kan, bintang, kan dua puluh tiang wiper tiga ratus dua puluh satu, wiper tiga ratus dua puluh satu, wiper tiga ratus dua puluh satu, wiper tiga ratus dua puluh satu, wiper tiga ratus dua puluh satu, wiper tiga ratus dua puluh satu, wiper dua puluh dulu lalu pas dua puluh satu, wiper tiga ratus dua puluh satu, wiper tiga ratus tiga ratus dua setelah dua roka'ah, saman salam ndak. Salam itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue mudi tapi jumlahnya dua. itu sholat teraneh loh, di dunia. Terus itu sholat teraneh loh, di dunia. Nah itu sholat tapi loh, di Berarti Nah itu sholat teraneh itu sholat ini loh, sementara dunia. Nah itu sholat teraneh loh, di dunia. Nah kan aneh kan disebut liter, nah. tapi rokaatnya dua, maka kamu harus niatnya Agusti ini cicilan liter. nah sehingga jangan kira engkau dua, tapi ini nanti tiga, nah itu makanya setiap bilalnya atau matinya selalu sumnatan rokaat ini minar Idri jadi diumumkan sholatlah dua rokaat, tapi yang satu paket dengan cicilan Twitter lah itu kan karena anda sekali bilang Twitter berarti anda bohong kan nyatanya dua kan? tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan tujuh Imam Syafi'i yang Imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah sholat yang mandiri gak nah, bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya sholat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri gak nah, bisa sholat yang mandiri nih? Engkau nasibku membenci yang satu itu Aisyah salat nabi selesai yo. Ya. Selesai. Sebab itu seharusnya witen agak risiko ya orang rokaat langsung tahat awal. Engkau terus nambah sah rokaat terus mirip magrib lah mirip magrib. Tapi itu kan masalahnya mau boleh disiplin. Nah itu. Akhirnya tiap kali orang sholhu sunatan minal witrin deh. Kemungkinan oh minal witrin kan? Juga harus diterjemahkan sholatlah kalian paket mitir tapi ganjil sih paket mitir tapi gedeb sih <tuh> tapi ini sementara pasti, tapi kita gedeb sih bingung <tuh> bingung <tuh> cara pengirahan pengiran dia bingung tentang kadhubi nah makanya itu nak cara pulau ya serasa -sara dijerok-jeroknya seolahnya gak nipu -sara ya jadi barang keliru kadang ya menggungkut sepulau pengiran ini serasa -sara jadi nak sholat kayak nak cara nak cara Usman itu memang beliau bilang dua rokaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap dua rakaat selesai, setelah salam itu selesai nanti yang witir ya satu itu makanya dua itu gak witir-witi rancoros idina usman, nabi dawwe wa'awtir bi dan kemudian sholat-sholat anda yang dua-dua itu ditutup witir berarti yang sholat kedua ya soli sunatan ini biasa saja, nafal mutlak enggak usah nyinggung-nyinggung witir ya ini penting sekali, karena nyatanya ada witir kan? nyatanya tidak nopo, biter. lah nanti yang satu terakhir, biter. biter. ya tapi ada tuh ngotot jadi ini perlu zaman ketahui. sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. karena tadi kalau sampai niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sem. lalu nah, su suisu nak rokaat sing terakhir bakal, berarti sing narapin belok bakal. tak paket koyok capres bi nopo, cawapres. hei orang isosolatono. Aduh. Sampe ya. Terus niku ke sobat. Di sampean memang akal-akalan tebi-tebi ngpun bener sollu sunnatam dinalitri raka ini. Jadi niku ora bener ya ora ngawur. Di, ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan? Mana ada sholat kok sudah ditutup. Berkaitan tapi kan makmum, disisap kan salah ya. di sunatan anut imam tengah salah bener Bener tapi paling tersiksa aku kalah adat, kalah adat dora ape jare nabi kono wong ya sembarang wong bae. Lah wong bentar melo napa bentar. Elo ngidiane Mam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebetnya salat niatom salah ola, kira-kira laung salatku wis apik, ora usah dedal-dedal napa niat. Lah jare Imam Syafi'i mlebu masjid niat dhuha untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak ada waktu dhuha yo to. Karena wis barang apik, ini niye tetep apik.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 anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan bahkan Nabi sempat ngatur soft padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya enggak disunatkan apa jamaah itu makanya memenawi bilang sholat-sholat yang enggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah seperti witir buka kita juga terus jadi dikerjakan tahajud bersama niku kalau raca-tut mau ngerakupin tahajud kebijak nombor tahajud mula Genade di pamit ikut naonotasi bersama cangkem murah usah. Wong sing ngeloni bocah ini lagi ibadah, bocah ibadah sing murah enak. Marco cari nabi, wes jelas wahfi bukti akadikum. Sodako. Nanti gue gak malah luju. Ibadah, bocah apa? Ibadah. Nanti sing ngeloni, lu ngeloni rakuting ngeloni bocah, ngeloni anak juga, nopo. Ibadah. Tapi kalau mau ngeloni bocah gak di masa depan ngeloni gak anak. Ngeloni anak ginapa? Ibadah. Nengoma joko anak bocah dibang TV al ibadah <inaudible> menikulkan itu rapat dicocok lah untuk terhidup bersama oleh oh, tapi juga digerakkan gak nah, sing pun lampai monggo, sing umatnya seneng monggo itu tetap baik, tapi baiknya bergantung sejauh mana ini gak dimasalkan sekali dimasalkan tetap gak nampak baik karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain dari baik nikman menjadi baik remeng itulah, itu lah itu perkara kan hanya orang kan sepakat kan gak memulih buju ibadah, katulah maka sepakat kan dan itu pencumarnya banyak <inaudible> <inaudible> terus dijak ibadah yang pengemarnya sedikit dasar imam merah cocok itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi makanya gak usah dimasalkan yang kebent yang turun you know, keben karena turun ibadah yang turun ramah marirama siap wong zina mergobo mergobo ratu wong maling mergobo ratu Mengerasani wong kemerdko, ora turung, lalu kau nata cerita tahu tengah jini, kiono ulama wali, saking seneng ika nanti janggal, ono gak wali sing makome koyo aku, di dusono wali sing sauri guru itu mau turu, kecuali solat vertu, wiku mali sing setingkat guru, weton tidak mau tapi ini kok turah turu, ya kok mah sesek, kena opo kok turah, tuh, diboleh datang kok ikena, bojanan turah turu, ya wong turu, wae somasi tapi nak kue poso tahajud. jutung, jeningnya wong melek, tepati neduk dendi, tetep paling selamat wong putu akhirnya nggak komedi sebuleh alingkuwe lah <laughs> itu jadi turun itu isotetiwah keuangan turun orang araziin orang arah maling orang arah dasani wow jadi mana yang akem wali sing berangkat songko mbok mana asabul kafir wali sing keramat itu turun songko turun aku nak tepak ini aku isotetiwah wali mana kenal kenapa keramat asabul kafir mbok apa isotetiwah nih gak cerita elmu dari elmu aku coba setujuan ini memiliki elmu paham, ya, Dados kulupi ambak pribadi, belum pernah tahajud jamaah sama istri saya, kulupi ambak jarang tahajud, tapi memang saya beritahu, kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah karena kadang fadilahnya disirron, ambilai, seperti sodakoh, kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban, tapi kalau zakat tidak wajib, sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia,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 karena disebut salat fiqa ibatiha di kamar paling dalam. nah bagaimana mungkin salat yang sudah di desensi ron begini, misalnya kayak tahajud, di sunatno bengi-bengi ben karo wong loro. Di sunatno ning njero kamar ben wong loro. Di boleh kan jadi aneh kan. Tapi kene tentang yo goblok barang apa kok ya, tentang. Ya tapi kok yang tenan dan yo goblok ora Rasulullah Nabi gitu. Nah, tapi yang Tapi jelas, peminat ibadah kelon itu lebih banyak. karena ada harus sepakat kan. Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya ya, ya. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. padahal pengganggu ngajak taat. jadi akhirnya kan jadi korban. Dari gara-gara penggaris itu, yang saya enggak senang dia ini.